oke okay guys kali ini kita jalan-jalan lagi ya jalan-jalan lagi kita menuju ke arah mana ini ya kiri ya jalan Joyo Joyoboyo Kalipuro Oh kita sudah ada di daerah Kalipuro ya terus kita mau kemana ini juga gak punya tujuan ya guys Sebenarnya bisa ngiseng aja untuk ngisi konten kita ya oke okay. Lanjut, kita nanti akan ke mana lagi ya? Mudah-mudahan ada tempat yang bisa kita kunjungi ya, guys. Ya, sehingga bisa buat konten lagi. Nanti. Ini di Kalipuro, Kalipuro, Banyuwangi tentunya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya dan aktifkan juga loncengnya untuk agar kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Oke, okay? let's go. kereta, kereta Iya, Oke okay guys, kita sekarang dihadang oleh palang pintu kereta ya. Kereta apa nih ya? Bukan kereta kencana ya? Kereta berangkat. <tos> Aja <Wah>, um, <tos> uh, ya, kau kereta? Hati-hati, Kang. -hati, Ntar kesenggol kereta, mampus, lo. Bih, mm -hmm. Allah Robbi. Ya Allah, kena pereg. Gua. gua kena pereg guys. Gua kira kereta yang gede ya. Wuih, gua kira kereta yang gede guys. Ternyata Terima nah, kasih no. lalu Uh, nunggunya lama banget. Pas lewat kucing. ampun dah prank gua guys. Oke okay guys kita sudah ada di perempatan Taman Sri Tanjung. Itu dia namanya Taman Sri Tanjung ya guys. Oke okay, kita muter dulu kita muter kita spill Sri Tanjung seperti apa. Kita lihat Sri Tanjung seperti apa. Ini kalau malam tempatnya lebih indah ya guys ya. Nanti malam kita ngonten di sini. Nanti malam kita ngonten di sini. Kok oh, kemana Bapak Ibu? Kok bingung kayaknya ya. Oke. Okay. Disitu ada anu ya, apa namanya itu? Puja serah. Kujar di Sri Tanjung ya. bareng gitu ya, suap-suapin dong kak, makan sendiri-sendiri ya kan? Oke, okay. ini penampakan Taman Sri Tanjung kalau siang hari. sana itu apa ya, bangunan apa itu? Kabupaten, ya? pendopo-nya, pendopo ya. Bupati ya mungkin ya. Nah, di sini, di sebelah kanan, jadi kita Taman Sri Tanjung, kita muter-muter, kita sepi. di sini juga ada pos mudik, ya, pos pengamanan Lebaran 2022, Polresta Banyuwangi. Oke, ini kalau kita lurus nanti keluarnya di Taman Blambangan. Jadi cuman jarak sekitaran 100 meter lah dari Taman Seri Tanjung ini, yaitu Taman Blambangan Banyuwangi. Oke, terus kita ke depan ini ada Pasar Banyuwangi ya. Di atas ada plangnya juga Pasar Banyuwangi. Ini kalau malam ramai guys. Kalau ram, malam ramai sampai menutupi jalan ya yang jualan ini kok masih sepi apa mungkin karena siang ya mungkin sore nanti sudah mulai ramai pagi malam sama-sama ramai di sini jual sayur jual ikan asal tidak jual harga diri ya dilarang itu guys Taman Belambangan. Sebelah kanan kita di sini ada Taman Belambangan, ya, Banyuwangi. Hmm, okay. Inilah Taman Belambangan, Banyuwangi. di ada di Taman Lambangan Banyuwangi. Kita buka kaca dulu, buka kaca dulu. Itu dia guys, Taman Lambangan Banyuwangi guys. Itu dia Taman Lambangan Banyuwangi. Ada yang berminat ke sini guys? Silakan kunjung di sini tempat yang ngasih butuh cinta ya ada yang berolahraga, ada juga yang pacaran ada juga yang bareng keluarganya ya. rupanya ada yang nyemprot di belakang guys tutup hidung semua ini guys, di belakang guys nah nah, tutup hidung semua ada yang nyemprot guys nyemprot akas nah ini dia ya taman lambangannya ya di belakang ada yang buang gas sih ya. hmm, oke okay. sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini nantikan video-video kita selanjutnya jangan lupa like comment and subscribe nya ya guys selamat, selamat jalan bye